Wanita berapa usianya? Um, enam puluh ini, Ini Bisa nanti dulu. Apa? Ni nak makan ke? Tak mantap kurang nak orang ke? Ha? Eh, Eh masuklah rapat eh. okay. nah. dia Doktor Eh Ya Tu angin Okey aku rasa jap bubuh Rasa uh, Rasa awkward jugalah Malas kita buat vlog gini Lama tak buat vlog Itulah Lama tak cakap macam kan So guys Aku Daniel And welcome to the rescue So Tadi Kita orang baru claim Hadiah Dekat Pusat internet Satu Malaysia Dan kita telah mendapat First place Dalam video contest Nanti aku Letak link lah Video yang kita orang dah menang tu sekarang kita on the way ke pantai redang Nanti kita nampak apa? Nak makan bubur lambung Tak ada tak ada, bose-bose Ayolah nah, oke, okay. -Nope. bium So geng, okay. kita dah sampai Sekarang kita nak makan bumbu lambuk Keluar kan? Tak bawa Tak ada, tak ada Alhamdulillah cool. Terima kasih Hari dalam lebih kurang 4 hari lepas video dia upload kita dapat aa, 500 like. Alhamdulillah 500 live aa, Banding pemenang tempat kedua Aku rasa dia dapat dalam 100 Dua puluh, satu dua puluh light macam tu kurang Jadi, boleh dikatakan kita ni bukan menanti tikis Kita menang apa? Menang teban Haa, <laughs> menang besar Tipis ramah ni tebal. Jadi, kita buka apa yang dalam Sampul. Bukal duit, dia, dia. <laughs> sila, sila, sila, sila. Oh, kertas Oh, betul okay. Nek dah ada menipu sekarang oh. Ok, Kameramen satu Terima kasih Terima ya. Kita di sini sebenarnya ada niat sekali Kita nak record, nak record, nak buat MV sekali Nak shooting video Dengan tak gambar ah, Tak gambar, so ya yeah, guys Lepas kita subscribe lah, komen dan share Aku Daniel Terima Hakim It's <laughs> now, House, Assalamualaikum, Bye-bye